Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Oke, kali ini saya mau kembali main Mobile Legends Adventure kali ini khusus kontennya yaitu ingin menjelaskan sedikit aja sedikit tentang yang namanya Holy Sanctuary jadi ini kan konsep gamenya ini seperti kayak RPG gitu ya guys jadi kita fokus hanya ngembangin skill dari masing-masing heroes ini heroes pilihan saya ada Rafaela. ini udah bintang satu merah itu bintang satu merah itu udah melewati bintang lima kuning seperti ini jadi setelah bintang lima kuning ini levelnya ada bintang satu merah nah jadi kembali ke tentang holy sanctuary ini jadi ini fungsinya yaitu ningkatin level heroes nya tanpa dia harus ngeluarin yang namanya uang atau diamond nah contoh nih contoh misalkan dari heroes yang ini nih alucard ini ini alucard ini saya jarang pakai sih nah biasanya untuk naikin level heroes ini di upgrade nah ini kan ada makan ini seperti apa ya mana ya mana lah anggap aja ini mana ini uang jadi ketika kita kalau mau ningkatin level heroes kita harus konsumsi itu Nah dari level 1 level 2 level 2 level 3 jadi seperti itu sedang seterusnya nah enaknya di sini yaitu dengan adanya holy sanctuary itu kita nggak perlu itu jadi eh, yang dibutuhkan adalah 5 heroes yang level tertinggi lalu dirata-ratakan, Levelnya itu berapa Baru bisa untuk dinaikin Heroesnya nah, Ciri-ciri heroes yang uh, Upgrade murni Dengan yang hasil dari Holy Sanctuary itu adalah Warnanya guys Kalau yang murni dari upgrade pakai duit itu Warnanya putih Ini Jadi ada Rafaela, bintang Merah ini terus angka 87 nah, ini, Angkanya ini kan putih nih Nah, kalau hasil dari Holy Sanctuary itu warnanya hijau. Ini nggak me mengurangi skill, nggak mengurangi skill, dan nggak mengurangi yang namanya equipment yang dipakai nantinya. Sama fungsinya, sama uh, upgrade upgradeannya pun sama. Nyawanya, attack-nya, shield-nya, defense-nya. Nah, dari yang... Hasil dari Holy Sanctuary itu saya udah ada berapa virus nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 guys. Ada 7 hasil dari Holy Sanctuary yang dipakai untuk upgrade itunya, sumbernya ya dari 5 ini. Rafaela, Clean, Gatot Kaca, Aurora, dan Balmond syaratnya nih nih nih nih kita masuk ke horizon sanctuary lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. jadi ada aldus uh, yang E Cang E Badang Karina Leslie Bane dan Franco nah ini saya pengen mau ningkatin antara hilos atau Eudora atau Mia ada tiga hilos yang bintang 5 bintang 5 nah cuman biasanya untuk bisa nambah yang namanya uh, Hero untuk di bless itu ada syaratnya nih guys nih clear campaign part 12-15 nah kebetulan saya kan campaignnya belum sampai 12-15 ya. campaign saya itu baru di 12-10 jadi tinggal 5 lagi agak, agak susah sih soalnya -soal sampai sekarang belum bisa lolos coba ya. Soalnya heroes, ada hero cyber nih susah banget untuk dikalahin. Coba ya. Mm. Ini baru part 12 10, 5 lagi. Itu bisa nambah satu hero lagi untuk di blast jadi bisa langsung level 87. Antara tadi heroes Mia atau Eudora ya kalau enggak salah. Nah kan badang udah mau mati Nah, mati lagi aduh jadi masih belum bisa lolos cuman ada alternatif lain guys kalau mau nambah yang namanya Hero di bless lagi nih jadi ada gembok kebuka ini Coba di kita klik nih nih Do you want to spend 1800 Diamonds to unlock an extra bless slot nah remainingnya ada dua nih Nah diamond nya cukup nih 2002 nih diamond 1800 kita klik ok ya klik Oke. OK. nah tambah satu lagi nih hero yang bisa di bless oke okay, kita bless aja nah kalau dari saya fokus dari bintang yang paling tinggi guys ada Hilos, mia dan eudora kebetulan saya penasaran yang namanya Hilos. Soalnya dari semua user yang main MLA ini banyak yang pakai hilus. Kita coba ya, hilos ya. Oke. Okay. Ini level 1 hilos ya, kita coba. Oke. Okay. Nah, dia langsung dari level 1, langsung loncat ke 87 tanpa kita konsumsi uang dan mana. Oke, okay, kita pindah ke hilus. Ada menu hilus di sini. Lalu kita ke hilus ini nah ini equipmentnya biar nggak bingung langsung aja quick equip nah selesai dia langsung level 87 skillnya pun udah kebuka semua ini kan ini ulti ini langsung biasanya nah kalau skill kedua nih syaratnya kalau nggak salah harus level 2, 21 apa ya, kalau enggak salah Nah, kalau ini udah level 80 bisa semua skill untuk bisa ningkatin level itu dia harus bintang satu merah sama seperti rafaeline skill nih ada level 2 level 2 level 2 level 2 ini syaratnya bintang satu merah seperti badang nih badang oh badang belum nih oke okay. kita upgrade ya mm -mm -mm -mm. pas dulu oke okay. Oke okay, level 2. Syaratnya anda harus pakai ini untuk upgrade skills. Oke, okay, itu aja uh, konten saya untuk Holy Sanctuary. MLA buat yang mau invite friends. Bisa nama user saya iwa89. Silakan kita saling support di sini friends. List saya masih 15 <laughs> masih dikit oke itu aja terima kasih udah menyaksikan video dari saya jangan lupa di like share, subscribe dan komen apa aja tentang game ini boleh atau tentang yang lain boleh oke terima kasih perhatiannya assalamualaikum halo guys terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like